Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini merupakan catatan kecil saya dalam mengandalkan solo hiking atau pendakian sendirian ke Gunung Arjuna via Tretes. Pendakian ini saya laksanakan pada tanggal 18 19 Juli 2019. Setelah pemilu presiden, sebenarnya tak banyak rekaman video di konten saya kali ini karena pada waktu pendakian, saya lebih banyak fokus ke pengambilan foto daripada mengambil gambar video. Langsung saja, cerita saya: pendakian ini saya laksanakan pada pukul setengah 4 sore atau bisa saya katakan mulai sebelum kokopan sampai dengan lembah kijang posisi sudah malam hari sehingga tidak terlalu banyak foto maupun video yang saya ambil sampai ke kokopan sekitar pukul 6 malam saya sempat menggepadikannya mengambil beberapa gambar dan foto mengenai pemandangan yang ada di bawah gunung arjuna ataupun penuliran dari kokopan ini Terlihat kelab lip, kota pandangan, Pregen, tretes, maupun Pasuruan pada umumnya. Setelah cukup istirahat, perjalanan saya lanjutkan. Pukul setengah sebelas saya sudah sampai di pos pandokan. Dan pukul sebelas, saya sudah sampai di lembah Kijang Langsung bangun benda, masak, makan, lalu tidur. Untuk persiapan bangun pukul tiga dini hari. Untuk summit attack ke puncak lagi Gunung Arjuna. Pukul tiga saya bangun persiapan untuk summit attack ke puncak Oka Laki Gunung Arjuna saya tracking bersama kawan yang saya temukan di sekitar lembah kijang, langkah kami cukup lambat karena tanjakan dari lembah kijang menuju pasar dieng sangat curam dan terjal, sekitar jam 5 saya sudah sampai di sebuah area yang disebut Watu Gede saya berhenti sejenak menunggu matahari terbit dan suasana itu yang selalu saya tunggu dengan nantikan. langit memerah di ufuk timur seiring dengan terbitnya matahari seakan alam semesta ini nyapa kami saya hanya bisa tertegun melihat keindahan ini, sebuah tarian alam semesta sebagai bukti kebesaran Tuhan Arju. sekitar 15 menit saya beristirahat diperkannya saya lanjut lagi setapak demi setapak Saya sudah sampai di kawasan Pasar Dieng, di mana lokasi ini ditandai oleh adanya beberapa makam, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, entah itu makam siapa. Dan terdapat sebuah nisan yang bertuliskan "Denny Revliantsa", seorang pendaki yang hilang. Dan tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Sejenak, saya mengaturkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua penghuni makam ini diterima di sisinya, sekaligus pengingat bagi saya bahwasanya saya tidak abadi di dunia ini. Suatu saat, saya pasti akan menemui ajal saya sendiri sebagai motivasi saya untuk selalu berbuat baik ketika saya masih hidup setelah itu saya lanjutkan lagi perjalanan saya sekitar 15 menit saya sudah berada di titik tertinggi dari gunung Arjuna yaitu puncak Okalagir 3339 meter di atas permukaan laut sebenarnya saya sudah beberapa kali berada di puncak oka lagi. Tapi entahlah, saya tidak pernah bosan berada di sini. Di atas ketinggian ini, di atas selatan awan, terpancar cahaya matahari dan hembusan kencang angin yang menerpa tubuhku. Pemandangan itu selalu membuatku terkesima. Sangat besar dan megah alam semesta ini. Saya pun tidak ada apa-apanya. Hanya sebuah degus kesta. Terpaku sendiri. Kurasakan ketenangan ini. Sambil sesekali aku melihat ke bawah. <tuh> Begitu banyak masalah. Tidak, tidak. Aku sedang tidak melarikan diri. Aku sedang belajar dari gunung. Untuk menjadi lebih kuat. Kutiru diamnya aku tiru ketenangannya dan dia tidak bergeming sedikit pun, walaupun diterpa badai. Dan ketika turun, saya siap menghadapi dan menyelesaikan masalahku. Gunung bukan pelarian karena saya bukan tipe orang yang melarikan diri. Hanya saya butuh istirahat sejenak. sekitar pukul 9 Saya menaikkan kembali perjalanan turun. Ketika saya lewati kembali pasar Tieng, saya melihat Istana Kentangkroa begitu megah dengan kibaran merah putih di samping tangganya. Saya belum pernah ke sana sih. Sebenarnya kepingin. Hanya saja pada waktu itu Tenaga saya terforsir. Jadi saya urungkan niat saya. Suatu saat saya pasti akan mengunjungi Istana Kentong Kroa. Dalam perjalanan turun, saya bertemu dengan kawan-kawan mendaki lainnya. Mereka mengimbau saya untuk istirahat sejenak. Oke lah, saya beristirahat. Sambil menikmati kopi yang mereka tawarkan dan sebatang rokok. Sambil menikmati lautan awan yang tersejati menentramkan hati sekitar pukul 12 siang saya sudah sampai di lembah Kijang, lalu memasak untuk makan siang sekaligus sarapan karena pagi tadi di puncak saya hanya makan snack dan beberapa roti setelah itu bongkar tenda, packing, dan pulang ketika perjalanan menuju pos pondokan masih di sekitar kawasan alas lalu Cibo, terdapat banyak bunga-bunga kuning saya tidak tahu apa nama bunga itu tetapi yang pasti merupakan pemandangan indah saya pun lupa tidak mendokumentasikan pos pondoan karena saya mengalami cedera otot kaki beruntung saya ditolong oleh empat orang pendaki yang berasal dari kota pandaan Pasuruan. mereka rela menukarkan karirnya yang lebih ringan pada saya dan karir saya yang berat dibanggul oleh mereka Sekitar pukul setengah delapan malam, saya sudah sampai di pos perizinan Tretes. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Tetapi saya lupa tidak berkenalan dengan mereka. Semoga mereka menonton video ini. Dan saya ucapkan sangat-sangat sangat terima kasih kepada kalian yang telah membantu saya. Tanpa kalian, mungkin saya akan kembali beberapa hari berikutnya. Semoga kalian melihat video ini. Terima kasih, kawan. Semoga kita berjumpa lagi di pendakian berikutnya, entah di gunung apapun. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi Santi Santium Om, Namu Budaya. Salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua.